yo hello guys uh, welcome back on my mahwatch youtube channel kali ini gua akan mereview oke langsung aja gue buka ini isinya apa yang mau gua bahas Ada. dan sini tertulis limited edition nah ini adalah Seiko Prospect 1959 Alpinis Recreation dan dia ini kode SKU nya adalah SGE 085J1 jadi sebetulnya Alpinis ini punya sejarah yang lumayan panjang juga nah desain ulang ini menghidupkan kembali ya alpinis tahun 1959 dan uh, di setiap detailnya ya mungkin sih ya nggak sama persis tapi dibuat lebih mendekati banget sama versi uh, original desainnya ya salah satunya adalah um, markernya ini ukurannya gede-gede ya ini dibuat sebesar mungkin supaya lebih mudah terbaca jadi untuk uh, hands-nya minute hand sama hour hands-nya Jarum jam dan menit ini juga dibuat sedemikian rupa supaya lebih gampang uh, terbaca dan nggak cuman itu, Alpinis ini di markernya udah pasti ya. Kalau yang namanya Seiko, apalagi yang model-model seperti ini, apalagi di Alpinis yang sebetulnya termasuk salah satu field watch, Lumibrate nya pasti ada. Movementnya ini sebetulnya 6L35 dan dia water resistnya ada di 10 bar atau 100 meter nah power reserve nya sendiri ini dia bertahan hidup tanpa dipakai kalau seandainya power reserve nya terisi penuh ini dia di 45 jam untuk akurasinya itu kurang lebih plus 15 sampai minus 10 detik per day nya ya nah untuk case nya sendiri gedenya seberapa case nya sendiri ini gedenya cuma di 36,6 mm ya Terus thicknessnya disini ketebalannya juga cuman 11 mm. Jadi kurang lebih termasuk tipis ya. Sama look widthnya ini kurang lebih dia look, look widthnya cuman di 18 mm. Nah untuk case-nya sendiri terbuatnya dari uh, stainless steel, polish finishing. Nah untuk glass-nya sendiri gimana? Glass-nya ini sapphire lens, dia udah pakai sapphire. Sama ada anti-reflective coatingnya dan dia ini kacanya modelnya box shape ya atau mungkin agak lebih dome kalau dia bilang dome sih nggak terlalu dome banget ya mungkin agak box shape dikit ya ini sebetulnya ideal banget buat yang suka jam model-model versatile jadi bisa dipakai dress watch tapi buat field juga oke okay. nah untuk casebacknya seperti apa bentar kita lihat dulu ya ini karena ada padnya kita lepas dulu padnya oke okay belakangnya di sini polos putih jadi nggak seperti alpinis sebelumnya mungkin ada citro casebacknya kalau yang ini enggak dia benar benar tertutup fully stainless steel nah untuk strap materialnya sendiri ini leather stitchnya juga keren sih stitchnya unik nggak kayak di biasanya nggak seperti jam jam pada umumnya ya dan untuk holdernya ini juga di model dipasanginnya agak miring kayak gini sih nah ini salah satu buat nambah keunikan juga sih nah karena Seiko Alpinis ini belum fully field watch ya dia masih versatile ya modelnya tapi belum fully dibuat yang versi field watch jadi Alpinis ini dia belum ada fitur screw down crown jadi hati-hati ya walaupun dia water resistant-nya 100 meter tapi ingat Jangan dipakai nyemplung Karena ini berbeda banget sama uh, family alpinis-alpinis yang lain Yang memang digunakan untuk benar-benar truly field watch Jadi buat kalian <guruh> yang kebetulan suka alpinis Atau suka seiko dengan diameter seperti ini Dengan model yang versatile, robust Tapi ideal juga buat dress watch Dan punya historical Gue rasa alpinis SJE 085 J1 ini cocok banget nangkring di pergelangan kalian dan di kotak jam kalian dan kalian bisa langsung hunting di web kita di jamtangan.com atau mungkin melalui aplikasi kita di jamtangan.com so buat kalian para penggemar alpinis ini sangat highly recommended buat kalian dan wajib ada oh ya untuk dial pad ini sebetulnya supaya apa ya lebih nyaman aja digunakannya tapi kalau seandainya dirasa ini terlalu tebal untuk padnya ini juga bisa dilepas ya jadi kalian bisa pakai hanya uh, strapnya aja tanpa harus ada padnya oke okay. oke okay everyone gimana Seiko Alpinis ini menarik kan atau ada yang udah ngincer ini dari lama well ini masih tersedia di website kita, so jangan uh, sampai kehabisan ya, karena ini limited edition. Terus, untuk yang baru tahu channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Terus, yang buat udah jadi subscriber, jangan lupa dinyalain loncengnya juga. Siapa tahu, you know, kita ada surprise-surprise, dan sebetulnya supaya kalian juga nggak ketinggalan info-info terbaru dari kita. Oke, okay? I think that's all folks. See you on the next video and bye